ini ini apa nih pelukan semut. oh gacha ini oke mari kita coba satu kali tahu taunya dapat yang di tengah ini gak mungkin nah ya gak mungkin oh my god Nanti brt nih orang cok. yes Kalian bisa lihat itu Wah gila Keren, keren. Oh, cakep cok apa harus top up gitu Oke okay, ini yang free Kita coba Free yang kedua eh. Nanti ada yang ketiga tapi tanggal kamis depan bintang 5 sih gak mungkin pecah gitu ya siapa ini? mau gak tahu? tau gak kenal siapa tuh Dapat siapa ntar catatan gua udah berapa kali gacha limited ya 80 kali ya dengan ini menjadi 90 90 nih guys ya. Please lah, come on 90 Goldie Langsung Bintang 6 ya Bintang 6 nih Ini suara bintang 6 Ini suara bintang 6, suara bintang 6 nih guys Let's go. Ayo Goldie please Goldie Goldie Goldie Nah <tuh> Nanya gue ngeri Ada Serika bang Serika ala... Bintang 5 <tuh> Tapi deh と siapa で guys Dapet siapa tuh. Wah, gak siapa tuh itu Siapa tuh? Itu bintang 5 atau bintang 6 Oke, okay, gua buka nih. Oh Sanai, oh udah persanai kita. Bintang 5 ternyata. Please please Goldie please. Siapa ini? Hai Goldie Oh Goldie. Wah, akhirnya gajah baru mujarab cuo gajah ton baru mujarab lakse akhir tahun nih ya, lakse akhir tahun jarap memang Okay, saudara, wah, langsung disuguhi dengan ini, cuy. Dengan beliau, cuy. Termas. Hmm. Sadar, sadar. Anda harus sadar. Nah, itu. Oke, kita mulai. Kita mulai 10 kali ya. Tahu langsung dapat bintang 5, eh bintang 6. Coba ditep yang geli, Bang. Nih. Ditep yang geli. Dapat bintang 5. Bintang 6. Gua skip ya karena gua mau cepet Woh yang baru anjir Dapet Juno Yang gapapalah Juno Silahkan di screenshot mas Silahkan di screenshot Dapet dua si bangsat kecil wah partner no kero ya kedua sih bang sadu <laughs> kowai ya via sih gua kepengen sih dia makasih okay. enggak aku nak sek si bang ya aku nak sek si, nih